Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam forasum ke Salam rahayu, salam sejahtera, salam hom, sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai Tak lupa yang saya hormati kepada para tokoh agama, para ulama, para kyai, para asyatif, para ustadz Yang selalu memberikan motivasi dan kajiannya dan teman-teman saya kreator YouTube, saudara-saudaraku nusantara. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia yang masih berlimpah yang diberikan kepada kita semua. Dan di kesempatan hari ini teman kreator YouTube ataupun saudara saya dari nusantara Ingin membahas atau mendiskusikan tentang mengenal jati diri, ataupun mengenal diri kita sendiri? Kajian materi kali ini yang kita akan kupas yaitu mengenal jati diri. Sebelumnya, mari kita berdoa dan meminta izin yang Maha Kuasa dan ridho dari Yang Maha Esa, tentunya dengan kajian hari ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena saya pribadi manusia biasa manusia kersamun Allah angin-angin Allah, dan Allah hak-hak Allah, segalanya milik Allah, puji dan rahmatnya juga itu sudah menjadi kekuasaannya Jangan melihat sayangnya Namun di disini poin yang baik silahkan ambil Yang negatif Tentunya jangan Pertama Materi kali ini Kita akan membahas Manusia Ataupun kemanusiaan Sering teman-teman semua Mendengar pertanyaan Siapa diriku ini Sesungguhnya Kita tidak mengetahui ataupun belum memahami diri kita sendiri ini banyak pertanyaan bahwa kamu tuh siapa? aku Ahmad aku gak nanya nama kamu kamu tuh siapa? aku tinggal di Indramayu aku gak nanya alamat kamu kok kamu tuh siapa? Aku kerja di Bandung sebagai pawasub. Aku nggak nanya kerjaan kamu. Kok? Nah, sesungguhnya diri kita itu tidak tahu ataupun belum memahami ya yang kita lihat yaitu jasanya dia ganteng, dia manis dia lucu dan yang sering tadi saya bilang yang sering kita lihat yaitu jasadnya jasad ini ya, ya sering kita bilang yaitu bungkus ataupun casing ataupun dari sepuh-sepuh dibilangnya itu serangka Nah, coba kita berpikir lebih rasional ke kisah di mana pembentukan proses manusia di dalam rahim seorang ibu Di sini dengan keilmuan kedokteran di usia 4 bulan ataupun empat bulan Di mana matanya sudah kelihatan, telinganya sudah kelihatan, terus kakinya sudah kelihatan jenis kelamin pria perempuannya sudah kelihatan gambarnya ini sempurna sebagai manusia namun di usia 4 bulan ini yaitu tentu nyawa kita masih bergantung sama seorang ibu dan Allah berkata di usia empat bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan meridhoi meniupkan ruhnya ke dalam jasad kita dan roh ini ya tentunya dibilangnya itu dat dat di dalam diri kita nah bahwa di dalam kandungan ibu ini ya tentunya kita di usia 4 bulan ini udah memiliki nyawa sendiri namun kita masih makan mengenalkan dari seorang ibu nah coba kita pembentukan sebelum di usia 4 bulan yaitu tentunya digambarkan seperti baso ya bulan mana dalam proses pembentukan tangan mata hidung mulut dengan sel-sel yang ada di rahim ibu dengan proses 4 bulan ini Fasilitas-fasilitas yang Allah telah berikan Tentunya sesungguhnya kita tidak menyadari Akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan secara ilmu biologisnya Yang manusia sesudah lahir Cuma merasakan dua insting Yaitu insting Nyaman gak Nyaman kalau nyaman ya kita tidak pulas Kalau tidak nyaman ya kita nangis Setelah perkembangan usia Perkembangan pertumbuhan Dengan mengenal lingkungan Dengan mengenal duniawi Yang ada di zaman sekarang Tentunya keinginan-keinginan hasrat itu ya timbul Nah Manusia ini Dimana oleh Allah Subhanahu SWT itu Diberi akal ya Diberi ruh Ataupun diberi dar Sebagai cahaya ini Dimana di dalam diri kita itu Ada empat nafsu Yang pertama digambarkan hitam yang kedua digambarkan kuning Yang ketiga digambarkan merah Yang keempat digambarkan putih Nah kita coba satu-satu jelaskan Yang berwarna hitam ini Tentunya ya pikiran kita Dan hati dimana Sering kita merasakan Hati yang gelisah hati yang khawatir Dan pikiran-pikiran kita yang selalu dikonsumsi Dengan keinginan-keinginan hasrat -keinginan kita Dan nafsu ini sering dibilang Ma'wah Tentunya kita harus bisa mengontrol pikiran kita Dengan apa kebutuhan di dalam diri kita Cukupnya berapa Terus Kebutuhannya berapa, ya itu tergantung diri kita yang jalankannya Yang kedua, warna kuning ini yang disering bilang disebut nafsu sufia ya tentunya ini rasa di mana kemalasan yang ada di dalam diri kita Yang disering dibilang manusiawi Kemalasan ini yang kita harus lawan: pertempuran-pertempuran di mana pikiran, di mana rasa, ya tentunya kita harus bisa mengontrol itu semua. Dan yang merah ini, ya tentunya amarah, amarah di mana yang meluap-luap ingin sesuatu yang hal yang kita inginkan. Yang harus tercapai dengan tujuan diri kita sendiri, lupa dengan diri yang ada di dalam diri kita ini. Nah, yang keempat yaitu putih, yaitu ya nur. Nur cahaya ini yang sering dibilang nur Muhammad. Kalau bisa, kita mengenali empat yang ada di dalam diri kita ini. Tentunya, kita akan bisa terbimbing terbimbing ke dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan petunjuk mendapatkan bimbingan. Namun di sini saya mau menyampaikan di mana ada tahapan-tahapan pembelajaran. Tentunya kalau sudah memahami di mana tingkatan seperti syariah Keduanya Tarekot, ketiganya hakikat, keempatnya Maripat Tergantung diri kita Di mana Harus bisa memahami kebutuhan yang berapa Cukupnya berapa Nyamannya gimana Semuanya ada di dalam diri kita Dan jangan mencari keluar diri kita Dan tentunya saudara-saudara sudah memahami bahwa sedikit banyaknya nurani ini yang selalu memberikan petunjuk. Hati tidak pernah bilang bohong namun mulut dan pikiran kita selalu menyangkal ya. Terutama saya mau sampaikan bahwa Pertempuran ini antara nafsu dan cahaya ini akan berlangsung ke detik-detik terakhir di mana ajal kita pun tiba masih dalam pertarungan. Namun di sini saudara-saudaraku semuanya mari kita berdoa semoga aja di mana pertempuran yang ada di dalam diri kita bisa sedikitnya kita mengkontrol karena di sini saya mau menyampaikan poin yang disampaikan hari ini yaitu di mana ada kisahnya kita lebih mulia daripada malaikat karena malaikat itu tidak memiliki dosa mereka malaikat itu ya tentunya suci dan manusia sendiri yang diberikan nafsu di mana nafsu ini kalau bisa kita mengontrol atau mengendalikannya tentunya kita akan mendapatkan satu yaitu Ridho dari Allah subhanahu wa dengan bimbingan ditunjuk yang Allah Ridhoi nah prinsip di mana tema kali ini mengenali diri kita sendiri yaitu sebenarnya diri kita itu nggak ada yang ada hanya allah itu sendiri dimana kita cuma bayang-bayang contohnya di sini air ataupun laut dengan ombaknya matahari dengan sinarnya terus siang dan malam. Nah, di sini manusia ini ya hakikatnya -hak ya satu kita menjalankan perintah dan larangannya, dimana tingkatan panah ya di dalam kesadaran kita bahwa diri kita itu menjalankan dengan apa yang ada di dunia ini ya sebagai tugas-tugas dan kita menjalankan tangannya, matanya, mulutnya, hidungnya, langkahnya yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini eh, tadi lagi pola pikir dimana setiap manusia itu berbeda. Namun di sini Saudara-saudaraku semuanya, ada tingkatan-tingkatan pembelajaran di mana bahwa hidup kita itu harus bisa memahami, harus bisa mengkaji, harus mau belajar, karena kita bertujuan di hidup ini, atau di alam dunia ini. Cuman bertamu ya, kita di sini cuman. Lagi bertamu, kuncinya yaitu "laho la ta'ala" dan lillahi roji'un Ya, konsepnya atau pembelajarannya yaitu kuncinya, dan buat saudara-saudaraku semuanya, bila mana sudah ada pemahaman sedikitnya ataupun banyaknya. Ya, kita tetap harus melangkah Jangan setai Ataupun jangan Berdiam diri Karena hijab-hijab Yang menjadi penghalang buat Kita mendekati nur cahaya ini Tentunya berbagai cara Yang ada di dalam diri kita itu Pertarungan ini Sampai detik terakhir Kata saya juga tadi Jangan sampai kalah Kita berdoa bersama-sama untuk mendapatkan belahi robbil alamin dari Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf bila ada ucapan atau wisan yang kurang pas Dan sini saya mau menyampaikan bahwa Kita makhluk biasa, makhluk yang Kenung dengan kebodohannya Mari karena itu kita mari harus belajar Terus belajar dan belajar ke lebih yang baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Saudara-saudaraku sekalian, ucapan lahir batin saya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi.